Bukan Maaf! Maaf! Maaf! Maaf! Maaf! Sebuah video yang menayangkan seorang wanita parubaya Memarahi pegawai minimarket Viral di media sosial pada Kamis 26 Desember 2019 Aksi yang dilakukan wanita tersebut diduga lantaran dirinya tak terima dipanggil dengan sebutan oma-oma oleh pegawai di minimarket itu. Dilihat dari video yang beredar, tampak wanita yang mengenakan baju berwarna oranye ini mengamuk di depan kasir wanita. Tak lama kemudian, ia pun juga memarahi pegawai pria yang berada tak jauh dari sang kasir wanita. Pelihat wanita tersebut marah, dua pegawai minimarket itu. Bisa terdiam melihat kemarahan yang diluapkan oleh perempuan parubaya yang tak diketahui identitasnya itu. Dari video yang beredar, wanita tersebut menulis permintaan maaf dan secara kasar melontarkan makian kepada kedua kasir minimarket tersebut. Video itu pun sontak menuak reaksi dari warganet. Banyak dari mereka yang merasa heran dengan respon wanita tersebut usai dipanggil dengan sebutan oma-oma oleh si pegawai. Untung dipanggil oma. Bukan dipanggil yang mahkut. Komentar Ed Andra Komar Terlihat banyak tekanan ini ibu-ibu Emosi yang meledak-ledak Impal at Mr. Dwi Suryo Dari cara ngomongnya Kelihatan sering nonton telah nevailani ibu Kujar Nailai46